Ketika Ye Chen kembali ke hotel, Sionger sudah berada di kamarnya. Batu Roh mengkilap bertepi tempat tidur tempat dia duduk. Wah, Ye Chen duduk di sampingnya, berlemak begitu banyak batu Roh. Dia mengambil beberapa dan memasukkannya ke dada. Wajah gemuk Sionger menjadi gelap sekaligus. Keluargamu kaya. Ye Chen hendak mengambil lagi, tapi sionger menuangkan semua batu roh ke dalam tas penyimpanannya dalam satu pukulan. Saya meminjamnya dari paman kedua saya yang lebih tua. Lepaskan tanganmu dari mereka. Dia mengutuk dan meletakkan tas penyimpanan ke selangkangannya. Ye Chen mengelus ujung hidungnya dan terbatuk. Dia tergerak oleh bantuan Xionger selama pelelangan dua hari ini. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk memenangkan cambuk besi atau keterampilan staff. Jangan khawatir, aku akan membayar kembali semua batu roh. Tentu saja, kamu berutang padaku. Kotoran. Dia beringsut ke arah Sionger, menyenggolnya dengan jari dan mengedipkan mata padanya, dikatakan bahwa banyak batu roh dieksploitasi dari tambang keluargamu. Benar. Sionger membenci, jangan menyebut tambang. Ini menyebabkan banyak masalah bagi keluarga saya. Batu rohnya tidak cukup bagi anggota keluarga untuk menemui dokter. Petik 2. Benar-benar, Ye Chen tidak mempercayai kata-katanya, siapa yang berani membuat marah keluargamu kecuali Klan Qin di daerah Nanjiang. Banyak, Sionger mengutuk, Klan Ki sering mengunjungi kami untuk membuat masalah. Penggarap lepas tidak mudah dipuaskan, seperti sesepuh gunung hitam yang datang untuk pelelangan. Mereka juga pembuat masalah. Jika kita memberi mereka lebih sedikit batu roh, itu tidak cukup bagi mereka untuk membelah diri. Jika kami memberi mereka lebih banyak, kami tidak dapat menahannya. Keluargaku akan digabungkan jika kakek tidak hidup. Setiap keluarga memiliki kerangka di lemari. Ye Chen menghela nafas. Klan Kultivasi mengalami serangan dengan mudah meskipun kemuliaan mereka. Bertahan saja, dia melambai tanpa daya, memutar dan berjalan keluar dari kamar Sionger. Dia duduk dalam posisi lotus setelah kembali ke kamarnya. Tenang dan terkonsentrasi, dia menjalankan skill membakar langit. Retakan. Retakan. Tulangnya bergemerincing dan api sejati membungkus meridian dan tulang di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang merobek memaksanya untuk mengaum. Tapi dia merendahkan suaranya jika mengganggu Sionger. Keahlian membakar langit berlangsung selama tiga jam dan pemeliharaan tulang juga berlangsung selama tiga jam. Setelah itu, dia menghembuskan udara keruh. Tingkat kedelapan dari tahap kondensasi kisah ya di semen. Segar, Ye Chen memutar tubuhnya yang kaku. Keterampilan staff Tiangang dikeluarkan. 500.000 Harganya menghancurkan hatinya, tapi itu bermanfaat baginya untuk membelikan huwa keterampilan staff yang berharga. Segel skill dilepaskan olehnya dengan mudah. Dia mulai membaca jilid itu dan memahami kemisteriusannya dalam cahaya lilin yang redup. Keterampilan itu sangat bermanfaat baginya. Staff dan tombak adalah dua yang paling sulit untuk dipraktikkan di antara alat roh. Keterampilan staff Tiangang tidak hanya memperkenalkan mistik terperinci tentang staf tetapi juga menjelaskan banyak keterampilan lainnya. Itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, serangan dan pertahanan. Praktisi mahir dapat menerapkan keterampilan berdasarkan bayang-bayang tongkatnya. 112 Senang membaca, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa 500 batu roh itu layak untuk volume itu. Setelah berjam-jam membaca, dia menembus kedalaman yang tersembunyi dalam keterampilan staf Meskipun sulit untuk berlatih, tetapi staf tidak kalah dengan alat roh lainnya jika digunakan secara maksimal. Bagus sekali. Dia berbalik, melompat dan mengeluarkan tongkat panjang dari tas penyimpanannya. Berdengung. Berdengung. Getaran yang ditimbulkan oleh staf saat mengenai udara terus berlanjut dan keluar dari ruangan. Dia tenggelam dalam misteri tongkat, keterampilan yang melayang di kepalanya. staf mempercepat gerakannya. Bayangan staf muncul berputar di sekitar tubuh Ye Chen. Meski kacau, bayangan berubah sesuai dengan jejak tongkat. Ketika lebih banyak bayangan muncul, sebuah kotak staf samar muncul di sekelilingnya seperti penutup. Dia selesai menjalankan skill sampai sekarang dan mengeluarkan nafas panjang. Keterampilan staf sulit untuk dipraktikkan Dia menemukan staf itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan selama penerapannya. Itulah mengapa banyak pembudidaya menolak menggunakan tongkat. Namun, dia juga memperoleh sesuatu setelah latihan. Bayangan tongkat penari berbentuk persegi dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Bisakah teori itu diterapkan dalam pedang? Yechen duduk di tempat tidur dan merenung, berharap menemukan kesamaan antara keterampilan staf dan aplikasi pedang. Jika idenya masuk akal, kekuatan serangan dan penjagaannya akan ditingkatkan. Dia menemukan metodenya layak setelah pertimbangan satu jam. Dia bangkit dan menghunus pedang Cloud Crimson yang tajam. Menerjang ke depan, pedang itu ditarik kembali, dibelokkan, dan dimiringkan. Semua gerakannya berjalan lambat sesuai dengan keterampilan staf tiangang. Alisnya meregang dan berkerut, saat gerakan berlanjut satu demi satu. Meskipun dengan beberapa kesamaan, staf dan keterampilan pedang juga berbeda. Sulit baginya untuk berlatih pedang dengan keterampilan staf Hanya dengan mencari kesamaan di antara mereka, dia dapat menghasilkan kotak pedang yang menyerupai keterampilan staf tiangang. Dentang. Dentang. Berdengung, Crimson Cloud Sword diayunkan dengan bayangan. Saat gerakan pedangnya semakin cepat, lebih banyak bayangan dalam kekacauan berputar di sekelilingnya. Bentuk alun-alun adalah yang utama, dan akan mudah dihancurkan dan diblokir karena kekuatan serangan dan pertahanannya yang rendah. Dia mengumpulkan Crimson Cloud Sword sampai subuh. Hah! Menghembuskan napas, Ye Chen berbalik, melompat ke tempat tidur, dan meletakkan kedua tangan di belakang kepala dengan mata tertutup. Misteri tongkat dan pedang berulang dalam benaknya. Itu adalah proses yang panjang baginya untuk menembus keterampilan pedang dari keterampilan staff Tiangang. Dia membutuhkan waktu lama untuk berlatih dan menerapkan keterampilan, seperti pandai besi melemparkan pedang yang bagus setelah ribuan kali. Senjata di seluruh dunia memiliki karakteristiknya sendiri tetapi juga memiliki kesamaan. Ye Chen membuka matanya dan menyadari sesuatu. Tidak peduli alat roh apapun itu, mereka memiliki kesamaan. Nenek moyang dapat menyimpulkan seperangkat keterampilan, saya juga bisa. Waktu bukanlah intinya, tetapi pemahaman. Petik 2. 113. Hari baru, hari terakhir pelelangan, tiba. Jumlah penawar hari ini dua kali lebih banyak dari dua hari sebelumnya. Semua orang tampak serius. Alat roh untuk hari pertama, mistik hari kedua dan inti hari ketiga. Inti untuk hari ini tampaknya luar biasa, kata Ye Chen dengan suara yang dalam, menghadap ke kerumunan. Tentu saja, Sionger sangat ingin mencoba, inti vital hari ini dapat mengubah pengaturan Kerajaan Cu Besar. Petik 2. Sangat mengagumkan. Kamu tahu panggung kegelapan kosong. Dia menoleh ke Ye Chen. Omong kosong, ini adalah puncak dari tahap kultivasi. Seorang kultivator pada tahap ini dapat menjamin kemakmuran sekte selama seribu tahun. Saya hanya mendengar master seperti itu dari klan Tian Suan. Benar. Sionger beringsut ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu apa inti dari penawaran di akhir pelelangan? Dia menggelengkan kepala. Inti kegelapan kosong. Inti kegelapan kosong. Ye Chen tertegun, itu bisa memajukan basis kultivasi seseorang ke tahap kegelapan yang kosong. Saya rasa begitu. Sionger menjawab dengan ambigu. Ada banyak pembudidaya di tahap roh virtual, puncaknya dan bahkan tahap kegelapan kosong tingkat menengah di antara klan atau sekte. Inti dapat membantu para pembudidaya itu membuat terobosan dan maju ke puncak. Luar biasa, Ye Chen mengangkat alisnya. Jika intinya begitu ajaib, seperti yang dijelaskan Sionger, itu akan menjadi barang yang paling diharapkan dari lelang hari ini. Sekte atau klan manapun, dengan master di tahap kegelapan yang kosong, pasti memengaruhi lanskap kekuatan kekaisaran. Sionger tidak melebih-lebihkan karena seorang kultivator pada tahap kegelapan yang kosong sangat hebat. Hari ini, lelang harus drastis. Mari kita lihat, master super dari semua klan dan sekte, termasuk keluargaku mencapai batas hidup mereka. Mereka ingin maju ke tahap kegelapan kosong pada intinya. Penggarap di tahap roh virtual dengan kehidupan paling lama 500 tahun, bagaimanapun, mereka yang berada di tahap kegelapan kosong, seribu tahun. Mereka mati untuk intinya. Dia menunjuk ke kamar pribadi di lantai dua untuk Ye Chen khususnya, lihat. Tidak ada seorang pun di kamar pribadi. Karena mereka mengubah wajah dan bersembunyi di keramaian di lantai pertama. Maksud Anda? Intinya sangat penting. Pemenangnya tidak dapat dikenali. Saya berani mengatakan, jika penawar dari Istana Haus Darah mendapatkan inti hari ini, mereka harus diburu oleh klan atau sekte lain. Meskipun mereka bertahan, klan lain akan bersekutu, berbaris menuju utara dan menyerang Istana Haus Darah. Jika tiga sekte atau klan lain memenangkan inti, hal yang sama juga akan terjadi pada mereka. Seperti yang kamu katakan, pertempuran berdarah tidak bisa diselamatkan di luar pasar gelap hantu setelah pelelangan hari ini. Ye Chen menjawab dengan nada yang dalam. Secara teoritis, memang begitu. Sionger mengangguk. Para penawar dari klan atau sekte akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan wajah dan suara mereka, jika dikenali. Klan Tian Suan meminta inti untuk melibatkan semua klan di kekaisaran untuk bertarung. Saya meragukan motivasinya. Memenangkan inti atau tidak tergantung kemampuanmu. Mengembalikannya dengan aman atau tidak juga tergantung pada kemampuan Anda. Klan Tian Suan tidak memaksa Anda untuk membeli. Apakah saya benar? Petik dua. Jika demikian, tuan lain yang datang untuk membantu dari klan dan sekte pasti mengelak di luar pasar. Ye Chen mengelus dagunya, pasti ada banyak sekali. Kamu tidak sebodoh itu. Kami tidak pergi. Kami akan terluka dalam pertempuran di antara para master setelah pelelangan. Semuanya merebut intinya. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Sionger menanggapi dengan cara yang mudah. Dia menepuk pundak Ye Chen untuk menenangkannya saat melihat tampangnya yang serius. Jangan khawatir. Saya sudah sering ke sini. Ya, benar. 114. Gerbang paviliun naga bersembunyi ditutup sekaligus. Semua orang duduk tegak dan menghabiskan waktu mereka. Seperti yang dikatakan Sionger, kamar pribadi di lantai 2 kosong. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan banyak wajah baru. Mereka pasti menyamar. Dia menoleh ke seorang tetua berambut hitam dan memandangnya dari atas ke bawah. Dia mungkin Wu Changqing dari Sekte Zeng Yang atau Angin Tanpa Jejak dari Sekte Hengyue. Aku merasakan jebakan di mana-mana. Dia menjentikkan lidahnya. Ini masalah para master, bukan urusan kami. Sionger optimis, berbisik. Jika keluargaku memenangkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Setua sekte yang mondar-mandir perlahan di atas podium di depan. Dia melihat ke bawah dan berdeham, tawar sekarang. Sebuah kotak batu giok dikeluarkan dari dadanya. Meski tersegel, aroma obat yang mengambang dari celah bisa tercium oleh semua orang yang hadir. Inti pembentuk tulang, tidak perlu memperkenalkan efeknya. Harga dasar Rp 50.000. Tidak kurang dari seribu batu roh untuk setiap peningkatan. 50.000. Seseorang di bawah segera mengangkat tandanya. 60 ribu. 60.000. puluh 80.000. Inti pertama menyebabkan kegemparan di kerumunan dan pelelangan hari ini akan ramai. Seorang lelaki tua berbaju hijau menawar inti dengan harga Rp150.000 setelah beberapa putaran penawaran. Tetua sekte yang memukul palunya dan mengambil kotak diokter segel lainnya. Inti pencuci sumsum, -sum. Harga dasar, Rp50.000. Tawar sekarang, Rp60.000. Yang mengejutkan Ye Chen, Xionger adalah penawar pertama. Dia tidak bersusah payah memegang tandanya tinggi-tinggi di kedua tangan. Ayahmu tidak mencuci sumsum -sum untukmu. Dia menatap Sionger dengan takjub. Saya menawar untuk istri saya. Hahaha. <laughs> wow, kamu sudah menikah. Kamu tidak pernah memberitahuku. Dia melihat Sionger dari atas ke bawah. Pria gemuk ini menemukan seorang istri. Gadis mana yang sangat sial dan menikah dengannya. Seratus Harga inti terangkat selama percakapan mereka. Seratus sepuluh ribu. Berteriak, Sionger menamparkan meja dan melompat. Seratus Harga memaksanya untuk menyerah. Baiklah. Kamu luar biasa, saya menyerah. Marah, dia ingin melanjutkan tawaran tetapi harus berhenti karena kemiskinannya. Mungkin pamannya yang kedua tidak meminjamkan terlalu banyak batu roh, karena dia juga perlu menawar inti kegelapan yang kosong untuk keluarganya. Ye Chen merasa kasihan karena mengecewakan Xiong'er. Jika dia tidak meminjam 300.000 ribu, Xiong'er mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan intinya. Dia akan memperbaiki Xiong'er. Api aslinya juga bisa berfungsi sebagai inti pencuci sumsum -sum dan bahkan lebih baik dari itu. Dia bisa membantu mencuci sumsum -sum istri Xiong'er di dekat api. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memenangkan intinya. Saya akan bertanggung jawab mencuci sumsum -sum untuk istri Anda. Ye Chen tersenyum. Bisakah kamu? Tentu saja, aku bisa. Dia menepuk dadanya. Skill membakar langit juga bisa diterapkan pada orang lain. Inti lain ditawarkan saat mereka mengobrol. Itu adalah inti untuk mempertahankan kemudahan wanita selamanya. Tanpa diduga, sekawanan pria dan tetua bersaing untuk memperebutkan inti. Sejauh yang saya ketahui, lebih dari separuh penawar adalah wanita yang menyamar. Ye Chen mengejek. Saat pelelangan berlangsung, raungan terjadi setiap kali sesepuh sekte yang mengeluarkan inti, seolah-olah semburan deras menyapu pavilion. Lelang hampir berakhir. sionger menawar sekali lagi untuk inti untuk memelihara penis. Tapi Ye Chen kebanyakan tidur. Satu inti ditawar dengan harga 800.000 ribu dan dimenangkan oleh Master yang tidak dikenal. 115. Tetua sekte yang tidak mengeluarkan kotak giok kristal dari tas penyimpanannya sampai senja. Terbuat dari giok roh dan disegel, kotak berharga itu bersinar dengan tulisan suci di atasnya. Meski begitu, inti ungu yang tergeletak di dalamnya terlihat jelas. Inti kegelapan kosong. itu, Akhirnya keluar. Semua orang yang hadir mengarahkan mata mereka yang menyala-nyala ke kotak batu giok dengan tubuh lurus. Beberapa bahkan terengah-engah, karena intinya mungkin akan mengubah lanskap kerajaan cu besar. Lihat, inti kegelapan yang kosong. Sionger di sudut menatap kotak batu giok dan menyenggol Ye Chen. Apakah itu? Tanpa menggosok matanya yang mengantuk, dia segera mengangkat kepalanya, menatap kotak di tangan sesepuh Sekte Yang dan melihat inti ungu di dalamnya. Apakah itu intinya? Dia menggilat bibirnya. Luar biasa. Bukan urusan kita, itu lebih berharga darimu. Tetua Sekte yang melayangkan kotak batu giok itu ke pandangan semua orang. MT Darkness Core dapat membantu mereka yang berada di level menengah dari MT Darkness Stage untuk maju. Tapi itu mungkin bisa. Kemajuannya tergantung pada pembudidaya itu sendiri. Petik 2. Harga dasarnya ratus ribu. Tidak kurang dari seribu batu roh untuk setiap peningkatan. Tawar sekarang. 5. ratus ribu. Harganya mengejutkan sebagian besar penawar dan mereka menelan sesuap budak. Hanya penawar dari klan atau sekte budidaya yang mampu membeli inti. Sebagian besar menyadari harga inti melampaui keterjangkauan mereka. 550.000 Tapi masih ada beberapa orang kaya. Mereka langsung menawar dan pasti menyamar. ratus ribu. 800.000 ribu. 800 ribu untuk inti kegelapan yang kosong. Saya menawar satu juta. 1 juta seratus ribu. satu juta ratus ribu. Penawar pertama menyebabkan efek berantai dan menggerakkan paviliun naga persembunyian. Setiap kali harga berteriak mengejutkan para penawar. Dalam waktu kurang dari satu menit, harga inti naik dari ratus ribu menjadi lebih dari 2 juta. 2 juta batu roh dapat menumpuk sebuah bukit kecil. Seseorang mengangkat kepala seolah melihat bukit batu roh yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Inti kegelapan yang kosong akan ditawar lebih dari 8 juta. Ye Chen menghela nafas di sudut. Meskipun terselubung, penawar dari klan dan sekte budidaya belum menawar dan mereka adalah kekuatan utama untuk menawar inti. Seperti yang dikatakan Sionger, itu bisa menguntungkan atau menghancurkan satu sekte atau klan. 2.300.000 2.500.000 Persaingan untuk inti menjadi keras dan harganya meningkat. Sebagian besar penawar harus menyerah setelah beberapa putaran penawaran. Beberapa juta jauh dari cukup. Tawaran sebenarnya baru saja dimulai. 5 juta. Harga tinggi menutup mulut penawar lainnya. Penawar ini menyadari nilai inti yang luar biasa. 3 juta atau bahkan 4 juta tidak cukup. Penawar tak dikenal ini membawa pertempuran yang menentukan lebih cepat dari jadwal. 5 juta. 5 juta. Senang? Xionger meraih paha Ye Chen. Mungkin penawarnya berasal dari keluargamu. Ye Chen juga meletakkan tangannya di kaki Xionger dan mencubitnya dengan keras. Tapi Xionger terlalu bersemangat untuk merasakan apapun. 5 juta sudah mengalahkan sebagian besar penawar. Berikut ini adalah pertempuran yang menentukan. 5.500.000 6 juta 6.500.000 Ye Chen benar bahwa inti mungkin menawar lebih dari 8 juta. Sekarang harganya melampaui keterjangkauan sebagian besar klan. Tidak diragukan lagi, mereka harus menyerah. 116. Bukan urusan keluargaku. Sionger menundukkan kepalanya. 6.500.000 Keluargamu mampu membelinya. Ye Chen menoleh padanya. Ya kita bisa, Sionger tidak mengelak, tapi intinya akan menghabiskan seluruh kekayaan. Meskipun itu sangat berharga, kita perlu bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun mendapatkannya, kami mungkin tidak mengembalikannya dengan selamat. Meskipun Master Super mengambilnya, dia mungkin sulit untuk membuat terobosan dan mencapai tahap kegelapan yang kosong. Tetua Sekte yang mengatakan, terobosannya tergantung pada kultivator itu sendiri. Semuanya tidak dapat diprediksi. Dia melambai tanpa daya, bertaruh kehilangan semua kekayaan untuk intinya. Keluarga saya tidak berani bertahan. Kamu benar, Ye Chen bergumam. Ayah Sionger sangat perhatian. Jika mereka kalah dalam pertaruhan, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. 7 juta. Tawaran inti dilanjutkan. Sekte mungkin bergabung dan bayangan dari tiga sekte dan istana haus darah diproyeksikan. 7.500.000. 8 juta. Harga inti meningkat dan bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan Ye Chen. Itu mendekati hampir 10 juta pada akhir lelang. 9.500.000. Ada yang menambahkan. Keheningan berlangsung untuk sementara waktu. Tetua sekte bermata tajam yang memandang penawar di bawah, mengabaikan para pembudidaya lepas dan mengarahkan pandangannya pada beberapa orang seolah-olah menembus penyamaran mereka. Sepuluh juta! Sebuah suara datang dari sudut. Baik Ye Chen dan Xiongher menoleh ke penatua berambut hitam yang duduk di sebelah mereka. Orang lain juga menjentikan pandangan mereka ke arahnya. Kecuali istana Haus Darah dan tiga sekte, tidak ada yang berani meneriakkan harga ini. Satu istana dan tiga sekte. Dia milik siapa? Ye Chen melirik pria tua itu. Meskipun dia tidak bisa menembus asal-usul sesepuh, dia yakin lelaki tua itu pasti berasal dari salah satu dari mereka. Baik Sionger dan dia berharap lelaki tua itu adalah jejak angin dari sekte Heng Yue dan intinya dapat dibawa kembali dengan selamat. Jika demikian, Master Super di tahap kegelapan yang kosong akan muncul dari sana. Dalam kasus seperti itu, mereka, yang terikat pada sekte Heng Yue, memegang pohon besar yang tidak pernah tumbang. Namun, dia mungkin berasal dari sekte atau istana lain. Dan itu tidak baik untuk mereka. Penatua berambut hitam menawar inti sepuluh juta dan menarik perhatian semua orang, bahkan difokuskan oleh beberapa master. Sepuluh juta, ada yang menambahkan, suara sesepuh sekte yang mengganggu ketenangan paviliun. Setelah lama, tidak ada yang menjawab. Bang. Saat dia menyetel nada dengan satu ketukan palunya, tawaran inti kegelapan kosong dan pelelangan yang diadakan setiap tiga tahun berakhir. Para penawar masih enggan pergi. Beberapa bangkit dan pergi. Identitas tetua berambut hitam memengaruhi seluruh paviliun. Banyak penawar memandangnya, mencoba mencari tahu siapa dia dan bahkan ingin membunuhnya untuk merebut intinya. Sulit baginya untuk mengeluarkan intinya dengan nyenyak. Ye Chen bergumam dan menatap penawar lain yang pergi. Seseorang harus datang membantunya di luar. Sionger berbisik, kurasa dia berasal dari istana Haus Darah. Hanya itu yang bisa menindas tiga sekte. Tidak peduli siapa dia, ayo pergi. 117. Ye Chen dan Sionger berjalan bersama orang banyak keluar setelah meninggalkan Paviliun naga persembunyian. Ini dia. Sionger memberikan dua mantra seribu mil kepada Ye Chen, gunakan mantra tindakan surga dan kemudian mantra seribu mil saat kau dalam bahaya. Para master pergi untuk merebut inti kegelapan yang kosong. Secara umum, tidak ada yang akan merampok kita. Aku punya firasat. Ye Chen bergumam saat mengambil mantra. Jangan khawatir, ikuti saya, Anda akan aman. Sionger secara rahasia menyeretnya keluar. Kawanan berkerumun ke pintu keluar pasar di depan. Penawar lain juga bersiap untuk mantra serupa untuk melarikan diri, dan melarikan diri begitu mereka meninggalkan pasar. Sionger benar, tidak ada yang terjadi pada pembudidaya dengan basis kultivasi rendah. Para master di tahap roh virtual semua ingin mencoba peruntungan untuk berebut inti, tanpa waktu untuk merampok barang-barang milik para pembudidaya yang lebih rendah. Pergi. Ye Chen dan Sionger menempelkan mantra seribu mil dan bergegas langsung menuju saat meninggalkan pasar. Pada saat dupa menyala, mereka bergegas sejauh belasan mil. Melihat, mendengarkan kata-kataku itu benar, Sionger mengeluarkan stick drum dari selangkangannya sambil bergegas. Semoga kita bisa kembali dengan selamat. Ye Chen mengawasi lingkungan mereka. Ledakan. Ledakan. Raungan datang di belakang mereka. Sekilas dari jauh, mereka melihat puncak bukit runtuh oleh pohon palem. Pertarungan dimulai. Mereka melihat ke belakang sambil mengarahkan arah dan kecepatan. Ye Chen menjentikan lidahnya setelah pandangan itu. Itu ramai ke arah tempat pasar gelap hantu berada. Bayangan, keterampilan suan yang luar biasa, dan cahaya indah tersebar di kosmos yang kosong. Haruskah kita kembali dan melihat-lihat? Sionger menoleh ke arah Ye Chen. Kamu gila, dia mengutuk. Para master dari panggung roh virtual sedang bertarung. Kami pergi ke sana untuk diintimidasi. Tinggalkan itu. Ledakan. Ledakan. Puncak bukit kecil lain yang jauh dari mereka runtuh dengan suara yang lebih keras. Mereka tertegun. Banyak master bertempur di alam semesta yang kosong dan mendatangi mereka. Guntur terus berlanjut di sepanjang jalan mereka dan gunung-gunung runtuh di tempat yang mereka lewati. Darah terciprat dan menutupi langit malam yang bersih dengan kerudung berdarah. Apa yang kamu takutkan datang? Sionger berteriak, melempar stick drum dan mempercepat kecepatannya. Ye Chen juga mempercepat. Meskipun dengan mantra cepat ribuan mil, master di belakang mereka lebih dari sepuluh kali lebih cepat. Akan tragis jika mereka menjadi fokus mereka. Dalam sekejap mata, pelangi membentuk kurva melintasi langit. Seorang majikan terluka parah, seluruh tubuhnya berdarah. Cepat, ayo pergi. Ye Chen dan Sionger mengumpulkan semua kekuatan mereka dan melarikan diri. Kemana kamu pergi? Saat teriakan dingin datang, selusin orang mengejar. Seorang pria di depan memegang pedang pembunuh berwarna ungu di tangannya, melemparkannya ke arah orang yang terluka di panggung roh virtual dan merobeknya menjadi dua bagian. Saat darah mewarnai langit berbintang, tas penyimpanan yang jatuh dari alam semesta diambil oleh si pembunuh. Apa? Kamu ingin memilikinya sendiri? Saat cibiran terdengar, si pembunuh langsung menyerang. Alat roh memenuhi langit dan keterampilan suan membanjiri si pembunuh. Ah! Saat teriakan histeris muncul, si pembunuh tidak dapat menahan diri dari serangan terus-menerus dari selusin pembudidaya di panggung roh virtual, meskipun kekuatannya kuat. Ledakan. Ledakan. sebidang tanah menjadi berantakan dalam sekejap. 118. Saat teriakan muncul dengan histeris, si pembunuh tidak dapat menahan diri dari serangan terus-menerus dari selusin pembudidaya di panggung roh virtual, meskipun kekuatannya kuat. Ledakan. Ledakan. Sebidang tanah menjadi berantakan dalam sekejap sionger dan Ye Chen terkejut dalam pertempuran itu. Tubuh gemuk Xionger jatuh ke timur, menghancurkan selusin pohon dan menabrak tanah. Lebih sengsara, Ye Chen menabrak batu besar dan hampir mati. Engah! Saat dia merangkak, seteguk darah dimuntahkan. Dia tidak bisa melihat sionger jauh dengan jelas dalam pertarungan. Kotoran! Pucat! Dia terhuyung-huyung di balik batu besar dan menatap kosmos. Di sana, selusin master di panggung roh virtual berebut tas penyimpanan. Konten luar biasa di dalamnya menarik master lain dari segala arah untuk bergabung dalam pertarungan sengit. Binatang apa mereka, Chen batuk darah, tetapi tidak berani muncul dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Engah! Engah! Saat darah terciprat di alam semesta yang kosong, dua tuan meninggal dalam pertempuran sengit. Ledakan! Ledakan! Guntur berlanjut dan suara perkelahian dari arah lain menyebar di sini. Para penawar yang sebelumnya duduk di Hiding Dragon Pavilion bertarung sekarang. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Hei! Apakah kamu masih hidup? Suara Sionger muncul dalam mantra transmisi suara yang berkilauan di pinggang Ye Chen. Dia lega saat mendengar suara Sionger. Sionger juga masih hidup. Sial, aku hampir dibunuh olehmu. Dia mengutuk mantra ini. Kejutan! Sionger terbatuk. Minggir! Sekarang kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu ke barat, aku ke timur. Kami berkumpul di Sekte Heng Yue. Hati-hati! Kamu juga terluka. Ye Chen melirik kosmos dan terhuyung-huyung ke barat. Dia mempercepat dengan mantra seribu mil di kakinya. Tuhan tidak memihaknya. Ketika dia baru saja menyelinap pergi, dengungan terdengar dari alam semesta yang kosong. Ketika melihat dari jauh, delapan piring diagram, alat roh kuat yang mencolok, menindas sebidang tanah dengan kekuatannya dan bahkan memaksa Ye Chen untuk berhenti. Pertarungannya intens. Dia bangkit dan meluncur ke gunung. Ledakan. Ketika dia baru saja masuk, dengungan lain muncul di kosmos dan tubuh berdarah terhuyung-huyung di sana. Itu adalah tetua berambut hitam yang memenangkan inti kegelapan yang kosong. Ye Chen mengenalinya pada pandangan pertama dan terlihat serius. Penatua harus menjadi target banyak master. Itu bukan kabar baik, pegunungan akan segera menjadi medan pertempuran para master. Memang, ketika sesepuh terbang di atas pegunungan, banyak jejak cahaya indah mengejarnya. Melolong. Di timur, selusin makhluk roh bergegas ke arahnya. Dentang. Di barat, pedang menembus langit dengan satu orang berdiri di atasnya dan menyerbu ke arah sesepuh berambut hitam. LEDAKAN. Di selatan, awan bergulung dan guntur mengguncang langit seolah-olah pasukan yang kuat dipenuhi dengan niat membunuh yang berlari kencang. BERDENGUNG. Di utara, cahaya indah tiba dengan kecepatan tinggi dengan senjata mengerikan melayang di atas. Tidak diragukan lagi, banyak master memburu inti kegelapan yang kosong. 119. LEDAKAN. LEDAKAN. Tuan-tuan lain bergegas ke pegunungan dan bertempur. Dua gunung agung runtuh sekaligus, tempat Ye Chen menderita. Kotoran, seseorang melakukan ini dengan sengaja. Dia merangkak keluar dari kerikil dan mengutuk sesepuh berambut hitam yang memilih gunung untuk bersembunyi dan membawa bencana baginya juga. Serahkan intinya, suara tajam datang dari alam semesta yang kosong. Ye Chen gemetar dan mengelak di balik dinding gua. Datang untuk mendapatkannya, jika kamu berani. Penatua, seorang kultivator di panggung roh virtual, berteriak, delapan pelat diagram berkilauan di atas kepalanya. Sebagai master super yang mendekati tahap kegelapan kosong, dia tidak perlu takut pada siapapun meskipun melawan mereka sendirian. Tapi dia tidak menghadapi satu, tapi kelompok. Konsekuensinya akan menjadi malapetaka jika pertempuran berlanjut. Ingin mati, lawan tetua mengambil tindakan saat bayangan pedang, cetakan telapak tangan, dan alat roh memenuhi langit. Pelat delapan diagram berfungsi, diperluas, dan membela yang lebih tua. Ledakan. Ledakan. Semua serangan mengenai piring. Retakan. Bang. Piring di bom dan Penatua terluka dan berdarah. Saya akan kembali. Penatua berteriak dan menunjuk ke kosmos. Pusaran air menelannya sekaligus. Mau pergi, seorang lelaki kuat yang ganas mendengus, melemparkan pedangnya dan memutuskan jalan tetua itu. Terluka, yang lebih tua jatuh dari pusaran air, tetapi banyak serangan datang sebelum dia memantapkan dirinya. Ah! Saat Belau menembus langit, sesepuh tidak ingin berdamai tetapi tidak bisa lepas dari kematian. Tas penyimpanannya juga meledak, isinya tersebar di langit, menyilaukan dan jatuh. Inti kegelapan yang kosong, seseorang melihat kotak batu giok dan mengulurkan tangannya. Berdengung. Jejak energi pedang yang miring di atasnya memotong lengannya sebelum dia menyentuhnya. Kotak itu tidak memiliki pemilik dan intinya membuat semua orang gila. Pertempuran yang membuat para master jatuh dari kosmos dan hujan darah, lebih sengit. Ye Chen terkejut di tempat kejadian. Para master membalikkan gunung dan menghancurkan bumi. Siapapun dari mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Jejak cahaya, pedang berlumuran darah dari tas penyimpanan tetua, dilemparkan ke langit. Itu berdentang dan dimasukkan ke dalam batu besar di depannya. Harta lainnya terbengkalai karena pertarungan sengit. Dia melihat sekeliling dan menarik pedang keluar. Sebagai alat roh seorang kultivator pada tahap roh virtual, pedang tingkat tinggi yang kuat dapat merobek segalanya dan menunjukkan cahaya pedang tanpa transfusi energi vital. Panen tak terduga, dia terkekeh dan memasukkan pedang ke dalam tas penyimpanannya. Tapi mutiara roh seukuran paku yang terpasang di dalamnya terlihat. Melihat lebih dekat, dia melihat setengah dari inti ungu tersegel di dalam mutiara dan mencium aroma obat. Inti kegelapan kosong. Dia tersentak dan mengenali intinya karena dia telah melihatnya di paviliun naga persembunyian. Dia menyadari sesuatu. Inti dibagi menjadi dua bagian oleh sesepuh, satu disegel di pedang dan setengah lainnya mungkin diambil oleh rekan sesepuh dengan aman atau disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui olehnya. Ye Chen mengagumi ketelitian tetua itu. Penatua tidak pernah menyangka bahwa dia adalah fokus dari master lain dan kehilangan nyawanya di sini. Separuhnya ada di sini. Separuh lainnya ada di dalam kotak batu giok yang mereka rampas. Dia berbisik dan menatap kosmos. 120. Para master berebut untuk kotak batu giok dan jatuh dari alam semesta yang kosong dengan cipratan darah. Adegan tragis dan berdarah membuatnya takut dengan wajah pucat. Dia mengumpulkan pedang dan terhuyung-huyung keluar dari gunung. Setengah dari intinya disukai oleh dewa. Dia tidak punya ambisi untuk berjuang untuk setengah lainnya. Kepergiannya tidak menarik perhatian para empu. Di mata mereka, seorang kultivator pada tahap kondensasi kibukanlah apa-apa. Tujuan mereka adalah inti kegelapan yang kosong. Tidak peduli harta apa yang dimiliki Ye Chen, mereka tidak peduli. Dia buru-buru mengeluarkan mantra surga, menempelkannya di tubuhnya dan bergegas pergi. Ledakan. Ledakan. Lusinan gunung runtuh begitu dia pergi. Orang-orang yang frustrasi terbang keluar. Kotoran. Mutiara guntur ada di dalam kotak batu giok. Seorang tetua yang berdarah berkata dengan kasar. Yang ada di dalam kotak bukanlah inti kegelapan yang kosong. Beberapa mata tajam menembus, kami dibodohi. Yang asli mungkin telah diusir. Kami telah bertarung setengah malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Di mana intinya sekarang, mencarinya seperti mencari jarum di dasar jerami. Trik yang luar biasa, sambil menggeretakkan gigi, semua orang tidak pernah membayangkan sesepuh meletakkan mutiara guntur sebagai pengganti intinya. Apa, separuh lainnya hilang, suara dingin terdengar di aula besar di malam hari. Informasi mengatakan demikian, tetua sekte ketiga diblokir di pegunungan dan mati. Inti kegelapan setengah kosong yang dikawal olehnya telah hilang. Bajingan menyelidiki, cari seluruh kekaisaran dan cari setengahnya. Mereka membuat marah istana haus darah. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka ke dalam gua di tengah malam. Dia mengambil beberapa cairan roh dan banyak menelan. Keterampilan membakar langit berlari dan menyembuhkan tulang dan meridiannya yang retak. Dia duduk selama sehari semalam. Di malam yang dalam di hari kedua, dia menghembuskan udara keruh dan membuka mata. Dia segar kembali, semua luka menguap dan warna kembali ke wajahnya yang pucat. Dia menggerakkan tubuhnya yang kaku dan mengeluarkan pedangnya. Mutiara roh yang digunakan untuk menyegel inti dikeluarkan dari pedang dan tetap utuh. Setelah dihancurkan, efek inti akan memudar. Aku beruntung, dia menatap setengah inti yang disegel oleh mutiara roh dengan mata berbinar terengah-engah. Ini yang asli. Klan dan sekte kultivasi memperebutkan dan menawarnya setinggi sepuluh juta. Setelah pelelangan, Master Super berjuang untuk itu dan kehilangan nyawa. Ye Chen merasa nyata dengan setengah dari inti di tangan. Itu akan mengubah lanskap kerajaan Chu besar di masa depan. Meski setengahnya, intinya cukup untuk mengubah hidup kebanyakan orang. Setengah inti menentukan masa depan kekaisaran. Dia mengelus dagu dan bergumam. Eh! Tiba-tiba, terdengar suara di luar gua. Dia bergegas mengumpulkan inti, mondar-mandir ke pintu keluar gua dan melihat keluar. Alisnya berkerut. Di luar gua, sosok cantik dengan tangan kanan menutupi bahu kirinya berjalan angkuh ke arahnya dari jauh. Dia tampaknya terluka parah dan diburu. Gadis itu adalah Jin Ning Suang.